orang tahu Tuhan, Tuhan saya empat orang bahasabarjo doa torang panjakan Marjo Torang baku sayang Marjo Sudara, sayang, Pak sudah aku sayang pas sudah some